Sebagian besar tim telah memainkan pertandingan terakhir mereka sebelum turnamen di Qatar, siapa yang tampaknya paling mungkin untuk mengangkat trofi. Sudah tiga tahun sejak berhasil kalah dari siapapun selain Argentina, lini depan Neymar, Richard Wilson, Sincius Junior dan Rapinya cukup kuat sehingga Gabriel Jesus tersingkir dari kemenangan persahabatan baru-baru ini atas Ghana dan Tunisia. Satu kekalahan dalam 29 laga adalah rekor luar biasa. Satu-satunya keraguan adalah mereka belum pernah bermain melawan tim Eropa sejak kalah dari Belgia di Piala Dunia terakhir. Pensiunnya sebagian besar armada penyerang luar biasa telah membersihkan gambaran bagi Argentina. Sisi Lionel Scaloni mungkin tidak semewa iterasi terbaru, tetapi sisi Argentina ini harmonis dan koheren dan mendapatkan yang terbaik dari Lionel Messi. Mereka tidak terkalahkan dalam 35 pertandingan dan mengalahkan Italia di Copa Finalisima pada bulan Juni. Tetapi satu-satunya tim Eropa lain yang mereka mainkan sejak Oktober tahun 2019 adalah Estonia. Enrique mengumumkan skuad rapi ala dunia terakhirnya dalam sebuah video tentang dia bersepeda untuk menghormati Vuelta Espana tidak cukup memiliki efek positif yang diharapkan karena La Roja merosot ke kekalahan kandang pertama mereka dalam hampir 4 tahun melawan Swiss. Tetapi meskipun manajer Spanyol mengatakan bahwa Portugal memiliki peluang sukses yang lebih baik di Qatar, timnya yang mengklaim posisi teratas dalam grup Liga Bangsa-bangsa mereka setelah pemenang akhir El Faro Morata di Braga.